Hai guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya akan menjelaskan bagaimana cara memperbanyak sensi Fira atau lidah mertua jadi pertama-tama kita harus potong sensi fira sekecil ini ya guys lalu kita tancapkan seperti ini guys Dan hasilnya akan seperti ini, guys. Akan tumbuh tunas-tunas baru, guys. Mudah, kan, guys? Kalau belum mengerti, bisa tanya di komentar, ya, guys. Sekian, wassalam. Subscribe, and comment, and like, ya. Bye-bye.